Akhirnya koin gue telah mencapai 100M dalam waktu kurang dari sehari Bagaimana cara kita untuk nuyul snack video terbaru langsung jadi koin 2022 Bagaimana cara mendapatkan koin banyak di aplikasi snack video Kalian bisa tonton video ini dari awal hingga akhir Agar kalian gak ketinggalan poin penting di video ini guys Nah sekarang kita akan lihat dulu untuk pemenang dari kuis yang gue berikan di video sebelumnya ya guys Di sini kita akan lihat dulu kuisnya di sini kan ada kuis ya kita tinggal langsung bagikan saja kita akan random comment picker ya yang mana sebelumnya itu kuisnya itu banyak banget orang-orang yang telah menjawab guys. Di sini kalau kalian lihat kita sudah salin lalu kita tinggal buka sebuah YouTube comment picker ya guys. Nah, di sini kita bisa langsung masukin untuk URL dari YouTube yang akan kita randomkan guys. Di sini tinggal kita lihat fill filter duplikat user ya jadi jangan melakukan spam karena tidak akan menang kalau kalian melakukan spam komen. jadi cukup satu kali saja kalian sudah akan bisa mendapatkan yaitu kuis gratis dari channel ini guys saldo dana gratis nah sini tinggal kita tambahkan aja 9 tambah 9 itu berapa guys 18 lalu kita tinggal langsung get YouTube komen jawabannya itu matang ya untuk pertanyaannya sarapan apa yang enak guys Eh nasi apa yang enak buat sarapan gitu ya? Di sini jawabannya matang dan kita tinggal start aja guys siapa pemenangnya di sini kita langsung Nah, di sini dari Pauli Chin guys, terima kasih informasinya dan tutorial aplikasi penghasil uang Bang. Semoga tambah sukses selalu. Ternyata dia tidak menjawab dari kuis yang gue sampaikan, yang gue berikan kepada kalian dan tidak memberikan nomor handphone juga. Jadi kita pick lagi siapakah pemenangnya akan dapat pada video kali ini ya guys yang akan menang yang mendapatkan saldo dana gratis kita tinggal tinggal pilih lagi. Nah, di sini dia tidak menyantumkan lagi guys untuk jawabannya. Semangat terus bikin kontennya, Bang. Dari IG Ketin Putra Pendawa Amin. Makasih ya. Di sini kita pick lagi guys sampai menemukan pemenangnya. Nah, di sini guys dari Jeffrey Alwi Septian. Ya udah padahal komen kedua jawabannya nasi uduk. Waduh, untuk jawabannya salah guys. Jawabannya udah gue share di telegram ya kalau kalian join telegram pasti tahu untuk jawabannya karena setiap video terbaru gue bocorin untuk jawabannya kalian tinggal pilih dan langsung akan gue komen di youtube speaker nah di sini ada pemenangnya guys mantul banget dari koji yamase dia mengatakan nasi matang benar nasi matang bayangin aja gimana nih misalkan nasi apa yang enak buat sarapan kalau dia nggak mateng ya nggak enak guys jadi harus dimasak dulu biar mateng gitu Nah, di sini dia menyantumkan untuk nomor dana ya. Saldo dananya akan gua kirimkan langsung kepada Koji Yamase. Ini lengkap banget. Jadi kalian bisa ikuti seperti ini untuk kuis selanjutnya ya, guys. Ini untuk jawabannya benar. Oke okay guys, sebelum lanjut ke inti videonya, bahwa di channel ini gue sedang mengadakan giveaway 4 buah handphone, serta uang tunai 5 juta rupiah buat 10 orang pemenang. Jadi persyaratannya mudah banget ya, kalian wajib simak ketentuan dan juga persyaratannya. Di sini pertama untuk handphonenya ada Vivo 41 Pro, lalu ada Infinix Hot 10, serta juga ada Redmi Note 10 Pro, dan juga di sini ada iPhone 11 Pro. Jadi untuk handphone ini 4 orang pemenang, dan juga 5 juta rupiahnya untuk 10 orang pemenang. Untuk persyaratannya sebenarnya mudah banget guys, kalian tinggal subscribe channel ini, lalu kalian bisa komentar positif di bawah video ini. Jangan lupa untuk follow instagram gue, 14 yogapratama dan juga follow telegram gue. Nanti untuk lengkapnya kalian cek aja di deskripsi video ini, dan jangan sampai ketinggalan satu persyaratannya. Karena jika ada satu saja yang ketinggalan, maka akan di skip dan akan dilanjutkan ke pemenang selanjutnya. Mungkin segitu aja ya guys, tapi ada satu lagi yang menarik nih. Di setiap video terbaru dari channel ini akan selalu ada link dana kaget untuk kalian yang beruntung. Jadi gue akan bagi-bagi link dana kaget secara gratis setiap video terbaru di channel ini. Jadi seperti itu ya guys, mantep banget kan? Langsung aja yuk ke inti videonya. Halo guys, selamat datang di channel Youtube Yoga Pratama. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu diberikan kesehatan, kelancaran, dan juga kesuksesan. Pada video kali ini guys gue akan ngebahas bagaimana cara kita nuyul koin snack video ya yaitu cara terbaru nuyul snack video langsung jadi koin 2022 dan bagaimana cara kita mendapatkan koin banyak di aplikasi snack video pada video kali ini gue akan bongkar triknya kepada kalian semua guys jadi kalian wajib nonton video ini dari awal hingga akhir ya agar kalian gak ketinggalan poin penting di video ini guys nah sebelum lanjut ke inti videonya gue mau umumin dulu untuk pemenang dari kuis di video sebelumnya guys jadi gue infoin di setiap video terbaru di channel ini akan selalu ada kuis yang berhadiah saldo dana gratis buat satu orang pemenang dan tentunya kalau setiap video baru tembus 500 view juga langsung ada dana kaget di telegram Nah guys ini adalah grup telegram gua yang mana di sini gue banyak banget berbagi saldo dana gratis ya yaitu melalui dana kaget yang mana kalau kalian lihat sini banyak banget saldo dana gratis yang telah gua bagikan kepada kalian guys Jadi buat kalian semua yang pengen join bisa nanti linknya gue taruh di kolom komentar dan jangan lupa buat kalian untuk langsung join aja agar gak ketinggalan dana kaget terbaru di channel youtube ini guys jadi di sini di Telegram selalu gue bagi ya sehari itu hingga beberapa kali gue bagi kepada kalian dan kita langsung aja ke inti videonya ya guys yaitu bagaimana cara kita untuk ngejual snack video terbaru langsung jadi koin 2022 ini ataupun bagaimana cara kita mendapatkan koin banyak di dalam aplikasi snack video. Nah di sini kita akan langsung buka saja aplikasinya. Tapi guys sebelumnya kalian bisa cek ya di video gue sebelumnya tentang snack video ini di deskripsi Untuk langkah pertama kita bisa langsung klik nih kalian mendaftar snack video dan kalian bisa langsung mendapatkan bonus dari undangan gua guys Kalian bisa buka dan di sini pada saat kalian mendaftar snack video maka kalian akan mendapatkan senilai 3150 rupiah ya guys Jadi kalian bisa langsung klik aja linknya udah gua cantumin di deskripsi video untuk kalian yang ingin mendaftar snack video nah di sini kalian bisa klik di bagian hasilkan uang bersama guys seperti ini kalian bisa hasilkan uang bersama lalu kalian tinggal oke okay saja nanti akan langsung disuruh melakukan pendaftaran ke dalam aplikasi snack videonya setelah itu kita bisa langsung buka aplikasi snack video yang mana kalau kalian lihat baru saja gua membuka udah nambah lagi guys untuk koin dari snack videonya di sini guys untuk koin gua belum ada sehari baru setengah hari udah mencapai 35,97 m ini gila gede banget guys kalau kalian lihat kas gue itu udah satu juta ya guys di sini untuk penarikannya minimal rp 8000 rupiah di sini hingga 1 juta rupiah. Jadi pada saat saldo kalian sudah mencapai sekitar satu juta lima maka dia ada penarikan untuk yang satu juta rupiah. Dan ini setiap 24 jam sekali kita bisa melakukan penarikan di dalam aplikasi snack Video. Dan kalau kalian lihat guys di sini gue berhasil melakukan penarikan juta rupiah pada hari ini Wow gila Kemarin juga gue berhasil melakukan penarikan satu juta rupiah lagi ya guys Gila banget Ini lagi satu juta rupiah Udah 3 juta baru tiga hari Udah 3 juta guys Bagaimana kalau misalkan Kita mendapatkan satu juta setiap hari Selama 30 hari Itu nominalnya udah 30 juta rupiah Jadi kalian wajib banget Untuk install snack video Karena aplikasi ini benar-benar Terbukti cair Dan pencairannya hanya satu menit aja Jarang banget mengalami kendala Di dalam aplikasi dari snack video ini guys gila sih ini mah capek mau ngasih duit satu juta sehari guys. Nah untuk cara pertama ya guys di sini tadi kalian bisa daftar dari link gua itu kalian akan mendapatkan bonus pada saat kalian melakukan pendaftaran di dalam aplikasi ini tentunya guys misalkan kalian daftar dari gua kalian enggak akan rugi dan gua juga enggak akan rugi gua dapat untung kalian dapat untung dan nanti untuk keuntungan dari gua juga dari referral ini gua akan bagikan lagi melalui saldo dana kuis ataupun dana kaget tentunya guys kalian bisa join telegram aja untuk informasi lebih lengkapnya gua bakalan bagi-bagi kepada kalian yang beruntung selanjutnya guys kita akan lanjut ya di sini. Mulai dari undang teman aja, kita udah bisa mendapatkan 140 juta koin per minggunya, guys. Mantep banget ya. Mulai dari pertama di sini kita bisa mendapatkan rp rupiah yang kita akan lihatkan ya guys. Gue akan lihatkan kepada kalian ini rp rupiah yang pertama. Lalu yang kedua ada rp rupiah yang selanjutnya juga ada rp rupiah koin ya sampai dengan ini maksimal gila bisa sampai mendapatkan 140 juta koin guys. Jadi kalian bisa mendapatkan kesempatan 140 juta koin. Jadi di sini kalian bisa klik mulailah. Ya guys di sini untuk mulai tugas dapatkan 32.000 koin guys di sini kalian bisa langsung terus dapatkan ataupun kalian bisa langsung di bagian sini mengundang teman ya guys lalu tinggal kita klik salin di bagian sini kita klik salin ini langkah pertama ya ini bukan lebih konyol sih tapi ini trik trik dari gua pribadi buat kalian yang memang benar-benar mau mendapatkan koin banyak. Nah di sini setelah kita sudah salin kalian bisa langsung membuka sebuah telegram yang mana kita bisa share ataupun Facebook guys. Nah di sini gua akan membuka telegram terlebih dahulu. Nah guys, di sini ada grup dari aplikasi penghasil uang, yang mana kalian bisa langsung share sebuah aplikasi dari Snack Video ini. Kalian bisa kata-katanya gini aja, guys di aplikasi ini kita dapat mengajukan, kok kita dapat mengajukan? Kita dapat menghasilkan uang hingga 10 juta rupiah, cuma daftar aja seperti itu. Maka nanti orang-orang akan tertarik. Yang penting kalian sopan aja guys. Lalu kalian tinggal di bawahnya cantumkan linknya. Pasti setiap orang itu ada aja orang yang belum install ya, ada aja orang yang belum tahu tentang aplikasi ini. Pasti itu ada, guys. Setiap orang itu nggak mungkin semuanya tahu. Jadi, dia mendaftar, dia juga dapat untung dari kalian, dan kalian akan dapat koin yang lebih banyak. Jadi, kalian banyak-banyak join grup, ya, guys, seperti itu nah ini dia untuknya di telegram lalu kalian bisa join Facebook grup Facebook itu lebih banyak dari telegram kalian bisa cari aja sebuah aplikasi penghasil uang di Facebook yang mana kalian bisa langsung share semuanya yang ada di dalam snack video ini guys untuk link dari referral kalian selanjutnya guys kita balik lagi ke dalam aplikasi snack videonya Nah guys di sini kalian bisa langsung Mendapatkan rewardnya ya di sini, untuk ini langkah yang paling mudah, guys. Lalu di sini juga ada undangan untuk mendapatkan Rp 95000 per orangnya. Selanjutnya di sini, guys, yang pertama kali ya di sini kalian bisa cekin harian dan kalian bisa mengambil secara gratis koinnya dan nanti akan bertambah oh ya di snack video juga lagi ada promo yaitu voucher ya kalau kalian lihat di sini banyak banget voucher voucher alfamaret ada Google Play ada juga Tokopedia dan lain sebagainya gila sih ini snack video benar bener sumbernya cuan banget jangan sampai kalian enggak download karena ini kita tanpa kerja aja kita udah bisa dapet duit dari snack video guys keburu aplikasi snack video ini nanti untuk penghasilannya diturunin karena sampai sekarang masih benar-benar gede banget guys gila-gila nah selanjutnya lagi guys kita bisa langsung waduh bresek ini guys Nah selanjutnya guys untuk cara yang kedua ya ataupun langkah yang kedua Nah kalau kalian lihat nih iklannya aja 140 juta koin Benar-benar memang aplikasi snack video ini terbukti membayar Mungkin ada dari kalian yang bilang bang aplikasi snack video udah nggak bayar Atau banyak yang belum percaya gitu Ternyata memang bener guys gue udah buktiin sendiri Setiap hari gue berhasil melakukan penarikan 1 juta rupiah Di dalam aplikasi snack video ini Gila gila gila Nah kita langsung lanjut ke Pembahasan kedua tentang aplikasi snack Video, bagaimana cara kita untuk nuyul Snack Video yang benar-benar nuyul, guys. Nah, di bagian PlayStore ini, kalian bisa ketik dua akun, yang mana di dalam aplikasi dua akun ini kita akan bisa mendapatkan cuan ataupun koin secara gratis di dalam aplikasi dari Snack Video ini, guys. Nah, di sini kalian bisa langsung aja untuk mendownload aplikasi dua akun, udah banyak juga yang download, guys. Udah 10 juta orang, loh, gila. Jadi kita buka aja aplikasi dari dua akunnya, maka di sini kita langsung ditampilkan ke arahan ini ya untuk beranda dari dua akun. Tinggal kita tunggu dulu guys, sambil kita santai-santai ya di sini. Siapa sih yang nggak mau duit nyantai cuma rebahan aja? Nah di sini kita udah masuk ke dalam aplikasi dari dua akun ini. Nah, kita bisa langsung menambahkan, ya guys. Di bagian pojok kanan bawah sini, kita bisa menambahkan aplikasi yang ingin kita tambahkan. Nah, kalau kalian ingin mendapatkan menambahkan dari aplikasi Snack Video, kalian bisa langsung cari aja di bagian bawah-bawah sini, guys. Sesuai urupa, urutannya, ya, di sini ada huruf S, mana S. Tapi, gue di sini udah menambahkan, loh, guys. Nah, di sini udah gue tambahkan, ya, di bagian S, kalian ternyata next video, tinggal pluskan maka dia akan langsung nambah di sini guys bisa dua akun sekaligus guys mantep banget dan jangan lupa buat kalian sebelum nuyul snack video reset dulu HP kalian karena itu biar fresh dan kalian biar akan mendapatkan koin secara gratis ya koin secara gratis koin banyak di dalam snack video ini dan kalian tidak akan terjadinya error biasanya kalau kalian tidak mereset dari HP kalian itu nanti error guys nah ini adalah Tampilan awalnya dia kan bisa langsung lompati saja guys, ini sebenarnya nggak penting. Maka kita langsung ditampilkan ke arahan pertama ya guys dari aplikasi Next Video dan kalau kalian lihat guys di sini kita langsung ditampilkan ke arahan login dari aplikasi dua akun ini guys. Kalau ada iklan-iklan kalian tinggal keluar aja. Nah, di sini gua bisa sarankan kepada kalian bahwa untuk kalian yang ingin login di dalam aplikasi Next video wajib banget untuk login menggunakan Facebook ataupun telepon atau lain. Jangan sekali-kali menggunakan Google ataupun Gmail ya, guys. Nanti kalian akan mengalami error pada saat kalian login di dalam aplikasi Next video menggunakan email. Setelah kalian sudah login, maka kita bisa kembali dulu, guys, di sini. Kalian akan mendapatkan koin tambahan ya guys Pada saat kalian mendaftar di sini kalian bisa login terlebih dahulu ke dalam aplikasi dari snack video ini Setelah itu kalian bisa langsung scrolling-scrolling aja guys Selama 15 menit Pada saat kalian sudah melakukan scrolling selama 15 menit Maka kalian nanti akan mendapatkan koin banyak di dalam aplikasi snack video ini Pastikan kalian melakukannya itu di sore sampai malam hari ya guys Agar kalian mendapatkan koin yang lebih banyak Nah setelah itu kalian bisa masuk ke bagian koin maka nanti kalian bisa langsung memasukkan kode undangan akun pribadi kalian. Seperti itu itu dia untuk cara nuyul snack video di tahun 2022 ini yang benar-benar terbukti ya guys. Jadi, kalian bisa ikuti dari awal hingga akhir. Mungkin kalian ada yang belum paham, nanti bisa komen aja di kolom komentar. Nah, mungkin segitu aja, guys, pembahasan pada video kali ini. Kalau kalian kebingungan sekali lagi, kalian bisa join Telegram. Disitu juga, gue akan selalu berbagi dana kaget kepada kalian. Sampai jumpa di next video. See you next time, and have happy enjoy!